Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafaa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah annani an'am alayna wa hadana ala dinil Islam wa ala talabil ulumin nafia. Wa ala al-ulama اللهم صل وسلم وبارك على Wa arina al-batila batila wa najtina ba. Tammalhimna rasyadana wa aidna min shururi anfusina wa min sayiati a'malina. Acam ba'ad. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyukiron yang dimuliakan Allah SWT. wa taala. khususnya para ulama para masyaihi khutrakiyai, asyadid, ratoboh, para sepoh. Lakukan timin yang lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita, pengajian banyak kita. kira yang kita bersama Nah perayaan kencana perziha kita tuliskan kahibah bagi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang setuju keluarga keluarga, serang sahabat sahabat beliau, raji raji epon, potra potra turunan epon, keluarga terlum epon, para tabiin, para tabiin para nabi para utusan, para wali para imam imam mujtahidin, para ulama, para sufia pengarang pengarang ilmu ilmu syariah guru kuru petang kudus terjaman, kuru-kuru dah tersakit. Banyak sepoh. Banyak sepoh lakit maupun binik. Lepala-lepala tertangkap pengusaha jemaah. Cakan-cakan-cakan -ca -ca kenalan-kenalan -kan -ca -kan merat-merat santri petang kudus terjaman. Orang-orang yang saya kebaikan pukus, petang kudus terjaman. Yang saya tahu tolong, yang saya pantu, petang kudus terjaman. Jangan tolong, yang saya akan perpukusan, petang kudus terjaman. Yang saya tahu sul, kelabatan kudus terjaman. Atau yang kenciran kapukusan kapukibatan ke beristajj. Orang, Orang yang saya kebanyapakus dapatan beristajj. Beristajj umat Islam laki maupun bini. Almarhum. Satu jana eh separatus itu saya memperdaya benda berapa kapun lah. Selamat dari seksan Allah tentang hadis tertentu yang Allah. Syafatnya pun Rasulullah SAW Syafatnya pun para ulama' para ulia' para syahada' para solehin para kudu para bengsekuh Buat malamah terkengi barokah barokah pun saya kesempat petang kudus terjeh Seorang anak foto petang kudus terjeh keluarga petang kudus terjeh santri benjamah petang kudus terjeh Orang-orang yang syatawasul dalam petang kudus terjeh Nantaran kanceran keperfusahaan kawfi petang kudus terjeh Orang yang saya berpapus dapatkan Ulus Tujuh Malah senantiasa mendapatkan keridu'an pengampunan kelampuan serang belas kasih sayang Allah SWT. Malah Matar keinginnya pertolongan, perlindungan, bimbingan ma'unah inayah kifayari ayawikoyah himayah pun Allah Subhanahu Allah SWT. barokah yang baru kabar-kabar kepon bangajian barokah kana kafokusan barokah para ulama barokah para ulia barokah para syuhada barokah para salihin barokah para guru para ulama sepuh para tuyens barokah umur barokah ilmunya kana barokah cicikna barokah aban barokah na foto nah barokah keluarga barokah santri-santri nah barokah jemaah nah barokah jam'iyyah Barokah perjuangan barokah pengorbanan barokah kebagusan kebagusnya ay paring na eh tambahan taufik sareng hidayah epon Allah Subhanahu wa taala tetelenjeng dan epon betawun Allah ay peran kecemerlangan kecemerlangan keompidan keompidan kebungan kebungan kebahagiaan kebahagiaan tunya akhirat como ke pelanggo sasang sasana kesumpakan kesumpangan keserbukan, keserbegan waselako anga selako na pemalam tebukan major potongan kelamban gampang Eh pernah tak butuhkan aku ya otang, eh pernah sudah dah berjalan otang, pahatang. Kemuka eh pernah cemburu rezeki nak, boleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka muka eh pernah husnul khotimah, lancang umur lematat. Kalau benda kanabina Allah, lancang umur. Iden menjunjung tinggi akhbaran Allah. Eh pernah sehat, beres, selamat, aman, dia cocok, dari musibah, dari benda yang dimuncak dari malapetaka. Selamat dari petena-petena, selamat dari kudlim dan sedulim, dari timkil dan sedingkit, tidak pernah tidak, pelanya nasilanya lagang guna saya ganggu. Epres selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari gelin ate kotor ate peteng ate kering, ate kebing ate lopan ate maten ate. Muka-muka yang beroleh ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sembarokah. Epres terkajen keleban gempang tercapai cita-cita dan sukses usahana. Epres terkabul pernyoan dan pernyoan. Epres bisa narsaki perjuangan perjuangan pun para ulama bisa tinggi akan Allah ya eh, pernah bisa di ngoding dalam pan, dalam telefon eh, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ummul Fatihah Ya kenang yang istimewa Al-Wadiha Al-Fatiha Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gidon yang dimanyakan Allah subhanahu wa ta'ala Makin laras Sepuluh mahram Saya cedulukin Tina Ashura Bulan Sorah Saya cedulukin Tina Ashura Dan yang malam Tina Ashura Biasa nih orang yang panik asal dua rukukat, mau set kursi kalau ratus sembilan kali, mau sekalaban Bismillah, nah kemudian tengah pola stare mau sekolbi Fadlillah ya bi rahmatihi, wabi dadika fal yafrohu, wa khairum mimmahijjamaun, apa lo berdu kali? Kemudian dan yang ini, siangnya, ada makan panika. Nikah kan banyak se sopre kankui elakuaki. Pertama yang kita nikah sholat, sholat sunnah, sholat sunnah mutlakoh. Bukanlah sholat sunnah, sajjen banyak sholat sunnah sajjen saih. Kita masuk sholat sunnah duha, sholat sunnah betulak bersilat. Kemudian apa puasa, sunat tak kit, apa puasa nengi tidak syurok. Jukan sun, apa pun esok prejukan metrot sebikin ulama dan nengi arimak ken ken to kalangku tangkui bersilaturahim. Silatul kisah Kisari penting ni kau. Silatul Rahim. Nyampung beli. Nyampung beli. Balai saling asyik, saling belas, saling sayang, satu dengan yang lain. Berdiri si saya, kita akan berkata, kita akan berkata, kita akan berkata, kita akan yang kipasaran juga ni sunat aki keangkui asedekah. Asedekah. Lakong-lakong deki yatim. Kemudian metrot sebagian ulama juga yang kekasih pria mandi. Juga keangkui acelak. Kemudian acabis ke orang alim. Tina Ashuroh, Aziarah dah kering alam, habis. Kemudian juga nyapot orang kering, orang berengkering sapot. Neng eh Tina Ashuroh, entah ni nilai lebih, nilai tambah daripada. Hari-hari yang lain. Ketina syurok. Kemudian ngusap serana anak yatim. Ngusap serana anak yatim. Ngusap serana anak yatim. Jadi, Encik Kurnusak meloloh, beri santunan. Beri santunan. Yang pada anak yatim, kalau tidak, orang sepuluh. Saya biasa menyerahkan nafakah. Saya biasa dengan apa pun ada ke anak yatim. Anak yatim yang boleh tandik peseruan boleh. Tapi saya pun tidak seru, Pak. Melaki-laki, Pak. Kutu apa, teruk apa, tak bisa pun. Maka makin, yang tidak syuruh menikah. Orang-orang ini ke setiap Sebagai setiap bapak. Saya harap. Saya harap. Pas. aringin Santunan. Kemudian juga. Atau siyah alal iyal melapangkan, mencemper, reng-pareng deka keluarga, deka anak bini, mencemper, reng-parengin. Parengin. Ya mungkin ampun lo siap siap deka reng-aki, reng-aki na, deka kotra na, deka bini ada anak-anak kepolongan ada anak anak-anak kepolongan anak -anak orang yang panikam menjemput anak kepolongan, anak yang bini orang-orang yang saya tanggung lain yang jadi tidak suruh ini setahun benteng ini terus menjemput rezekinya pada yang menjemput Makan senyampang ada kesempatan makin panikah kita majembar keluarga kita majembar mereka anak bini dan anak-anak kepolongan orang-orang kepolongan sebiasa eda-edin kita mereka majembar nengi tina asyurok panikah sebiasa ni belanjain seibu rupiah berapa berdepak 100 sebu. biasa biasa 20 rupiah lebih 200 seibu kemudian cukai atau kokoh ben 100 surat ikhlas seibu 100 hebul ikhlas seibu 100 saya 100 ulama 100 hebul 100 Bihatna tani walahu fadlun nukil Ilm tina asyura Bada sepuluh asam punggungan dua Andi keutamaan Senukil Dari Rasulullah SAW Sum salli sil zul aliman Qut wagtahil Raksal yatimim sah Tasaddaq wagtasil Wasi alal iya liqollim dhufro wassurat al ikhlasi Qul al fantasil sum apuasa sampean solih apu solat sampean yang tinasurok nih ya sil silaturrahim sampean zur aliman aziarah dan kareng aleem aja bisa dengar kareng aleem ud nyapa terengkering Waktahil hil celak sampean saya takut, saya takut, sama deka saya takut, anak takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya saya macam saya macam saya takut, saya Qolim <tuk> dhufuro Kedok Koko-ko-ko ikhlasi kul Ben Majah surat ikhlas Alfan, fan saya buka kalih Jadi mau surat ikhlas saya buka kalih Mengenai hadis Mana bisa Suhih namung hadis Puasa ben hadis Tausi'atul iyal Macemper Keluarga, jika Nabi b, pada penyamanan selain kadi toh hati sebersih doif bersih mau tuh akan ada buat walam walau min hadid di hadan tegolutau sih ah wasomi fahfahku akun mut warid namun masalah tausiyah ben wasah Sesuhih. Hadisnya sesuhih namun Kak Dintoh. Selain Kak Dintoh namun debu-debuna ulama. Kita tak pernah pembuntan laku-laku. Kerana penikah pun anjuran ulama. Pas juga selain dari Kak Dintoh, kita... Sunat boleh al istighal bit tadru' wal ibtihal mabanyak adua' aklitair ad Menjungkung. jungkung matub, memelolok. Dekajunan dek kajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala langkong-langkong galaban mos hasbunallah ban majet Ni tasbih nika badhe bacaan hasbunallah ban tasbih ini keandik keutamaan andik, ke andik faidah si akung, andik faidah si akung. Asbunallah wa ni'amal wakil, ni'amal maula, wa ni'amal nasir. Ini kayak mawas petang bolokalih. Nanti nasronik. Asbunallah wa ni'amal wakil, ni'amal maula, wa ni'amal nasir. Ini kayak petang bolokalih. Orang semangus si panikah petong polo kalih. Asbunallah. Wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Sampaikan ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Kan biasalah asbunallah. Ni'mal wakil saus. Ini kan tan. Apa sampaikan ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Eh, ni ni nasir. Maka berajunan pon Allah. Fakal eh raksa. Fakal eh selamataki. Dari kejahatan-kejahatan. Kecubaan-kecubaan. Saya terjadi di tahun Itaun, panik tahun 1444. Makanya kan awal tahun, Tapi cokopen dari kecuban-kecuban terjadi di Nenek makin Makanya, Akan mana paniknya kemau Bismillah wani malu gilik malu Manasir petong pulau kale, Mas tambahin doa. Betong kalle, tambahin doa betong kalle. Insya Allah orang pendek keng cek kita dapat kah aja dan ingin tahun makin. Bismillahirrahmanirrahim. wahai malu keliman maulawan yang ala sih betong bolok kalle tambahin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaq al-rida wa zina al-arsh. لا ملجأ من ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات حين وعدد كلمات تامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبني ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا Khairi khulgihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Ini <tuh> mungkin tak menghargai sambian sana saya berlain. Sampai lima kali insyaAllah kita apal. Tapi kento bisa dan dengan Facebook atau Facebook pesan lain Al-Gustan, Banyugiri. Biasanya eh, posting postingan di Nabi tahun timin pada postingan epon. Sebenarnya kita e posting saya, saya akan menggunakan Saya akan berkonggok ke beberapa Ke beberapa Dengan Akun Pondok Pesantren Al-Bustan Banyukiri Akun resmi epon, Akun Facebook Pondok Pesantren Al-Bustan Banyukiri Jadi semuanya yang saya mahu Saya berdoa Saya berdoa kepada saya, saya berdoa kepada Allah Iman lukil, Iman petong kali doa menikah doa saya si baca dan kulagi puru menikah nikah berasa ada baki benih petong kali tapi doa menikah sampai sepuluh kali madhab kiblat kalaban khusyuk madhab kiblat kalaban khusyuk berkhudur aatnya sapan sapan oleh sekalian nikah ini serupaki tidak keabat sapan sapan oleh sekalian seropaki di seropaki ketahanan kepadamu pas pasapaki di seterja na. maknanya nak kan tak bisa macam tibik ketika apa, becak aki becak aki kena kena kena apa-apa ni kan jadi orang yang dia kena se, uh, ya, say seropaki kena kena kena kena lemari oleh sekalian seropaki kena kena munak kana laki tak bise tonton mun bise etalkin bise tonton tonton hormat cecong ma Bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayidina Muhammadin tonton nak kena. wa ala alihi wa sobihi wa salam nurakin nak kana subhanallah mil mizan wa muntahal ilmi wa mablagh al ridha waznat al nak kena surah nurakin seke Atena panik insya Allah hmm. ikatak pekal mati Atena pasanan di kitab Atul Bari jelas haki ada beberapa kalimat semen orang yang panik maus dan yang ini are makin tina asyuro maka hatena Atena ikatak mati ikatita bismillahirrahmanirrahim langsung nuraki. subhanallah من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزناة الأرش والحمد لله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزناة الأرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم Wa mab'lagar rido wa zinatal arsh La malja'ah wa la manja'ah Minallahi illa ilaih Subhanallah Adada syafi'i wal Wa adada kalimatillahi Atta ammati kulliha Wa Adada syafi'i wal atammaati kulliha wallahu akbar adad al-sharqi wal-batri wa adad kalimaatillah atammaati kulliha as'aluka salama bi ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi ya Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويا جامع شمل يا عقبه يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داوود ويا غافر داودة يوم عاشوراء ويا كاشف ضر ايوب يوم ويا دعوة موسى يوم آشورا ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم آشورا ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت يقضي حاجاتنا اقضي هاجاتنا اقضي هاجاتنا في الدنيا والآخرة واطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة Wa tawaffana 'alal al wal-Iman Ya ar-Rahman rahimin Sallallahu ta'ala ala Muhammadin Wa ala alihi doa naik kitab Safinatul Ulum al-alamah Syekh Ibrahim al-Attar al dari juga bismillahirrahmanirrahim allahumma ya muhsinu qad ja'aka al musii wa qad amarta ya muhsinu bittajawuzi 'anil musi, antal al muhsinu wa ana al musii أنقو بيهما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موسوف أنلنا معروفك وأغننا به عن معروف من Subhaka ya arhamar rahimin wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin Adam kitab irsyadul ibad Al-Alamah Syekh Zainuddin. Santera Puan Ibn Hajar Al-Makki. Juga ulama-ulama Madhab. Kento. Ada buahki. Bahawa termasuk. bidah madmumah. bidah setak fokus. Setu saya se lakuin. Se wajib elang-lang. Yang kipan ke solat rawaib. Solat dublasa. Rakaat antarana magrib Ban isya, dan yang awal Jumat bulan Recep dan sholat malam nisfu Syakban, sholat Rokaat juga sholat akhir Jumat bulan Ramadan 15 rakaat. Kalau niat ngodain sholat sholat selama waktu, setake ngodain aneka, tak genging, tak ada, tak bisa punten solat selimak waktu panik kekota in kelaban, solat sunnah. Saya akan menunjukkan solat dina'asyurah. Dua rokaat, sempak rokaat, atau selebi Saya akan menunjukkan tak ingin lakwakin. Namun, alaqa solat sunnah, berni solat sunnah asyurah, solat sunnah mutlakoh. Solat sunnah mutlakoh. Benda boleh, solat usbuk, solat mingguan. Saya akan menunjukkan Tak genging laku waki. Keterangan Sheikh Zainuddin, santai puan Hajar al makki Juga salat sofar, bodo salat sofar, beni. Tidak salat sofar, mungkin salat salat sunnah, salat sunnah mudtakoh. Muntak salat mudtak, beni. Kiburn parukat Salat mutlakwa artinya. Saya tak terikat ke waktu. Tak terikat ke sebab sabab. tak ada bitungan roka Ada. Ada bitungan roka atas. Jamai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajah mon puasa bulan ramadan maka bulan sebab bulan kent Allah Subhanahu wa taala benyak topet epon kaum campol ada ben bekal benyak Topek-topek saya terima, tak budiaki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampunah Rabu dari Madinah, sampunah Rabu dah kau Madinah, neng Madinah ni kau orang-orang Yahudi Yahudi apa wassa, tempat neng Tina surau ni kah? Nabi, mereka xanin, hari apa keng mak banyak? Korang tak puasa setiap hari. Oh, nikah arah seagung. Pertama Allah taala apa ni Nabi Musa. Nomor dua cut kaum Nabi Musa juga ni Nomor terluh Fir'aun epakarim dan yang ini tidak asyurok menikah. Ban kaum kaum mafir'aun juga neroh epakarim serang ajunan pun Allah. Artinya ni kemenangan Islam almat tersaos kalaban barokanna dina asyura para pejuang-pejuang Islam e panen kemenangan kemenangan ban orang-orang dolim. ban muso-muso para pejuang-pejuang Islam tadi kembalaman ter tulia e pecelangka akakia Allah Subhanahu wa taala mecelakak dek Firaun ban kaum-kaum e pon maka tan gulek api nika apo asa kalaban sebab dina asyura panika Tina se agung, ada si agung si di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dek ke Nabi Musa ben kaum ben makaram Firaun ben kaum kaum. Maka tanda gula syokor Allah taala je paling Yahudi. Ah, iya mun dia. Jaban Rasulullah Sengkok se lebih hak. Ka angkui asokor, ka angkui apas nene itina Asyura. Sengkok se lebih hak. ...kangkui kuy Itu et Yahudi Itu pengben-ben orang Yahudi maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as aquasa nene tinna asyura kadeto wah terus makonan sapat-sapat e sapat-sapat apa sama rekapi apa sah? Jadi tinna asyura nyokoren kemenangan Islam kemenangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam terhadap Firaun ben kaum kaum Firaun Sampuney pereksanin, kanjeng nabi sarang para sahabat tentang keutamaannya pon di Nasrul, apa seneng di Nasrul kan talking yang pernah pengen terusullo, juga virus sanatal mau dia, apa seneng di Nasrul bisa ngelebur deka tu satu-satu nasa tahun Mas kanjeng Nabi makanan, sopaja orang yang panik tak, namung apuasan yang ini sepuluh. Tapi sebaiknya bantanggal sangat boleh, tina tak suak beri panikan. Malah tak nyerupan ini, ada orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ini, kena pasal tepat nanti, tina asyuruk tak. Tentu malah tak pada, nanti tina tak suak. Beri ampunlah kalau pain, ataupun ampunlah tak. Kong Angka Angkui Apa Sah? Apa Laku? Tambahin Laku. Malah tak pasti persis sebenarnya Yahudi. Yang Yahudi kan kunci tepat di Nasrul. Mana birang Islam punya kunci Nasrul kan? Selain juga kita biasa tak tak tak Apa Beri? Ingkiri Laku. Boleh seteng ulama. Manika ekamimpe. mimpi Ulaman ikan pola tiga tunya pas ikan mimpi Dia tanya lagi, kenapa kabut anak Ajunan? Pas matabu ghafarol di bisyam yaumi asyuro Dunu basiti di nasanatan Sengkok Gara-gara apuasa Neng iti na'asyuro jadi ya Maka sengkok ria pasanan Eh sepura sana Sebitek tahun Sebentar tahun. Bahkan Imam Al-Yafi'i. Imam An nashiri dalam kitab Idho. Yang itu ajalasaki. Min a'jamimawar dafi ashura. Anahu kanil sumuh luhus. Walwa hawam. Termasuk sehingga bahawa, yang aki aku boleh. Bahawa dalam kitab Ashura. Nikah, banyak keben-keben. siap puasah. Burun alas. Apa puasah. Serangga, binatang, serangga, sini kini ini kini kisa nikah puasa, nikah Fatah bin Syakhrof, ini hmm. kebiasana, lah kau cet biasa, nampenya mana abri roti deka, bilis, benar-benar ini ke tempat ini tidak suruh, tak akan membelis ini ke tandatang. Tapi bilis kawanan ini, bilis makin ini jaring. Pada manusia pun menurun kualitasnya. Namun kita bisa membelis ini ke tandatang. Tandat dengan kakak. Apa asa? Ini tidak suruh. Tahu ini yang membelis makin. mungkin berisi apa asa. Berisi buntan mungkin. Seperti yang ini. Mungkin letak apa asa api pun. Kalau yang ni sambil niat ikhfa buka membilis ni, sering bilis nika pada ben manusia saya ikhfa rasa aneka asiap mulai k awal, jadi akal lah, akal Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ini ceritaki dari sahabat Abdullah bin Umar bahawa orang siapa senang ditina asyuro. Nika pada bansia puasa setahun. Orang yang saksedekah. Dan yang itina asyuruk. Adipada bansia saksedekah setahun. Orang yang saksedekah. Nampaknya yatim. Nampaknya fakir miskin. Nampaknya resyar bisawas. Kadang sepone cukkan. Asyuruk. Nang itina asyuro Pada bansia asyuruk. Setahun penting. InsyaAllah. Nika. Apanya mana. Pentingnya. Orang yang panik kat sedekah. Dan yang ke pusete gakan kanan melolok mun gakan kanan kapi deken apo mepasanan sampai over apo mebakun banyak sibucok kita berkicukan wa was'af ala yalihi yaum asyura wasallahu alaihi fi sanatiha kulliha siapa-siapa orang semacember reng paring ndak keluarga nang idin asyura maka benar Allah taala bakal masa setahun benteng Sufyan bin Oyain apa nih kapas ngotiyaki, ngotiyaki, aja cel, ngamalki hadis menikah, ternyata ungkuan, eder masa sekitar tahun bahkan sebidak tahun, ini keterusan, macem keluarga, ternyata ungkuan unguah macam berkulaga nih kata ternyata ungguah masa asbida tahun ini kata lopot putan eh yang cembur terus karena setiap tidak asyuro panik macam me cembur mau macam berah pompong makan asbida engkau pompong kemangen lakong-lakong manabi mana deka apa nyamana deka anak yatim eh Sebab kap nyemer demakian nih. Nengi pondok pesantren Al Bustan Banyugiri juga peneka laksanaki santunan dekik lestari dukur rencana rencana pagi namun kerana beda diantara sejukan alaksanaki nih pagi sealaksanaki nih pagi teti se Al Bustan undur. Kah duhur, malay anak, anak yatim ni kepada melok, dekat santunan silih Saya Saya kalbuskan juga malay pada melok. Jadi tunda dekat duhur dek duhur awal, tunda dekat duhur awal. Santunan yatim kalbuskan ki duhur. Awal deh, kian neka sebaiknya, sebaiknya apa neka? Eh, ki Nekan yang elis, elis grup-grup neka pun lah. Beda pun, karena, karena dirancang, dirancang diperkirakan 100 petong golok lemak yatim seperti santunin pernikahan dadi madaftar dimin data rakin saya data rakinnya ini anak yatim data rakinnya yang menak yatim saya anu eh saya saya depo saya serenya mani ki masuk ke grup ini masuk-masuk ke grup iki grup Banyugiri on iki grup almustan Banyugiri ada juga grup LPI grup Jakarta eka sampul laba de list epon jadi kun karingi CN neneng kadisa Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala neneng e nagara raya rai neka bede oren ano Pong kebe, pong kebe sesoki. Eda orang fakir, orang tina asuro ni. Eh, pong kebe, apa pong kebe? Mbiad makan materi pemurjiban Allah ini. Gule ni kereng orang setandi pan panapan, orang fakir tenggula ni kapong kebe. Gule selagi gule tibi lah fakir, banyak keluarga gule ini. Banyak se orang nakasa tandi bintan sobong. Sobong, entau, apa pong Jadi Wala, entar kento dan guligento, walaan terus minta tolong ke Sambiyan. kehormatan, epon areh mangkeng tina asuro, toreh bulepan nikah, parengin sepulo mani. Nikah pada ben dukate, dua kate, dukate dari roti. Tapi, kurecukan akan sekian dari keduaan Dan saya akan memasukkan dulu kepada saya. Saya tikam itu hanya jumlah Hebrew. African Hebrew. Pada akhirnya hutang, orang lain fikir, Orang untuk menikah engaged. Nanti sejak bijut, memang tidak boleh. Suruh saya kemudian saya mencari saudara inilah. Saya akan bertanya asar, orang lain. Boleh-boleh. asar datang boleh. Kula-kula saya waktu tuhur sedekan itu dan waktu pagi kat disak. Ano. Bapak pun keba. Saya soki. Tan, kula tak berjaga sambian tan. Tak berjaga tan. Ini kala banyak kula saya pikiran, eh, bernikun pikiran sambian. Jadi bila kita ada, ada lebihan. Masyaallah, Allah. Akhir orang yang fakir-fakir. Dia ada kecewa. Yang kebadaan susah. Tanya. Maka. Se fakir penikah. Di budi lebat. Tetapi orang. Nasrani. Juk tau. Juk ni banglah bangro bang mana. Hei. Orang Nasrani. Nasrani kelab ben hak are mangken kamolje'na are mangken dina asyura tore guleng guleng reng, reng parengen ben sampeyan arena pamangken kengen mangken neka ke dina asyura napo dina asyura neka neka bele tentang dina asyura apa ni asyura Allah Subhanahu wa taala memenang Nabi Musa ben kaumah Ban lain-lain yang seterjadi ning dina asyura bennya bele Oh, torih, kebala pun. Nampaknya saya butuh sambian pun. Toreh. Mereka sambian pun. Eh, beri ni gula. e penuh ni gula. Minta berempapai. apa-apa ni. Kehormatan eh pun. Ti nak asyurak panikah. Beri in pasanan. Nampak-peminta nak. Iki roti nak. Iki teking. Iki pesai. Eh, Sebanyak-banyaknya. Sampai. Nampaknya mana. Eh, uh, e gandum cukan, gandum menikah, kira-kira teloratus, seket literan nih. Pasal aneh palingin pesek, saya ibu, anak penyaman eh palingin pesek 20 dirham. Anikah ke ki kankui sambian, bengkankui keluarga na sambian. Setiap bulan bengkule kula nikah neka palingan eh, niat. Ngormat. Dekah bulan makin nikah. Hari makin penikah. karena kula sepasanan uning. Uh, dari sambian. Maka sambian penikah. Jamin bangkula sepun-sepun bulan. Nika gula apa hari nga. Sebencian penikah. Sepun-sepun bulan kesambian nikah. Mulai orang fakir penikah kejumpulan. Dengan pun malam. se pak pungka bergelak. Saya cerik kat seng. Nika pasanan ngeding suara kan. Tidak orang Aong ngah con, aong ngah con, aong ngah ukur. ternyata. Nih kepasanan padang, bangunan mentereng, bangunan megah, bangunan mewah, menjulang tinggi, tinggi. Salah senika, panika, beni bangunan biasa. Nih kebangunan sebangun dari emas, ben ebangun dari selakah. Ia eh, bangun cukan, bodoh yang aku eh, terkaitkan ke labuan secema-cema Intan, mutu manikam Bodoh yang kut mirah Tung ampun, napanya mana, iya eh, bos Dari luar, bodoh saya tembus ke dalam Pas ngecak, saya pun kebanyakan, kusteh Bangunan dua sementara yang menjulang tinggi, semegah mewah. Entuk aku nampak saya. entuk kusteh. Entuk apa napa kak itu? Bangunan si dua, ria andin baik. Cak saat yang buan dia mateka aja tu orang yang saya fakir minta ke buan roh, neng tinas Karena buan buan itu tolak, maka buan sengkok. Bangunan si dua, ria Bangunan sedua ria Dia berkirakan pulang orang Nasrani. Saya tolong. Dia berkirakan orang yang saya fikir. Wah, tempat yang saya ingin mencari. Dia berkirakan dengan orang lain. Tak berkirakan saja. Dia nolak. Salalah kalau minta. Sampai minta. Dia tolak. Dia tak berkirakan dengan orang lain. Jadi bantuan saya bagi ke orang roh. Akhirah, Kalau keboban ini ke pasanan cukup. Dari tadi dulu. Kalau bukan terkerjat. Pasanan acereng. Palang, palang. Celaka, celaka. Akhir entar. Ke orang Nasrani. Saya seputar ke nyaman. Ini entar. Eh orang Nasrani. ni kalau kebaikusan apa? Apa ini? Napa keingin matanya kini kembian? Oh lah. Kulah amin. Pesan nikah sini. Kemalaman nikah. Jadi itu orang. Kepakusan. Saya lakukan sambian. Cual ke gula. Ben gula. Ia eh, beli. Kelaban seratus. Ebu. Dinar. Seratus. Ebu. Dinar. Jadi jauh-jauh. Macam. -jauh. Oh, jan -jan -jan si nasrani, eh, yang mana? 100 ebu dinar. Sebu dinar, tidak sampai 100 ebu, ki. dinar, 4 miliar. Maka saya, se... yang nasrani ini, mengucap, eh, Pak Pohong Mula perempuan nikah terima, nikelarang larang harga ini. Bik gula tak pahit cuwala pun tak cuwala kalau harga seratus ribu. Sebab ini kan le jelas yang terima, Allah. Tak kalah pasanan sambian meliah ke gula. Kalau masak posaan. Bum, nikah. Tak boleh pergi, teman guru. Tak boleh pergi. Kenapa sambian nikah orang Nasrani? Mak sampai ambian nikah kak cereng Cering sambian ni ka, bini orang Islam. Ah. Mungkin kini kak boleh masuk Islam ni kak. Tau rek. masuk Islam. Masuk Islam. Langsung. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad rasulullah Wa anna dinahu huwal haquh. Dia orang yang nasarani ni kak masuk Islam. Karena apa-apa. Kepagusan ni pun. Aku baik bagus dah Orang yang tu nang i. Dina asyurah. Bahasa Islam. Sementara orang sekele rogi, enggak rasaki rogi. Nikah, jemaah semalijin Allah Subhanahu Wa Taala, nangi nyamain asuro, asuro pernikah. Asynur. Asynur. Ashanu? Asynur. E kota Asyura, neka Asynur asalah. An nun buang pateti Asyura. Dati Asynurun, Asyane ka Ashan artine odi, odik Noron delem kabadean tera. jadi so, to Odik e delem kateraan. An nun e ni buang karal tahfifan. Pateti Asyura. Alul kafi. Setedung telur ratus tahun kat desa. Ini katin tepat di Asyurah abadi. Tepat di Asyurah abadi. Siapa dia? Perhentangan Punt sekali ya? Perhentangan sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah nyamain Asyurah. Sebab Allah ta'ala penikah amol je ja aki dak ka pansaparapan nabi pertama nabi adam e sebagai khalifah ajunanipun ya, allah subhanahu wa taala paning in dina asyura nabi idris alaihi salatu wasalam yangkat ke swarga kidiodi yangkat ke swarga kidiodi panika pengangkatan e pon tepat ning dina asyura nabi idris panika Nabi Idris penikah asal akenalan akenalan ben malaikat maut mereka kenalan ben malaikat maut pesanan lebat yang malaikat maut nikah Nabi Idris nikah minta akenal ben penjagaan areh dia kenal ben malaikat maut mari kenalan ben malaikat penjagaan areh terlalu kenal ben malaikat uh, malik pajaga na neraka yang kenal ban malaikat Malik ning pajaga neraka kita ka angkoi ning neraka ban iku sekecek terus mari nikah minta boleh akanalna torek gula pengenal laki malaikat ban malaikat Ridwan pajaga na surga pajaga eh pak kenal ku jangan pole kenal minta ka angkoi izin ah masuk surga ning gua surga keluar boleh enki enki Loh, mana masuk Nabi Idris taswarke? Jangan pun lah keluar, keluar Nabi Idris menikah yang pecahan. Pecahan menikah, Pecahan Nabi Idris menikah sebab ning di dalam, ilmu sarke ning Keluar, mari keluar. motor boleh ka malaikat dari Tuhan, malaikat dari Tuhan. Dan gula kalau masuk boleh, bom aki masuk boleh kan, tak oleh pun. Cek reng Pak cak gula cekir dengan dalam. Oh, ampun saya tu dan Eki masuk. Yang masuk, pas tanda keluar boleh. Bapak bian, pas tak keluar boleh, Nabi Idris. Jem bian nikah jenci, kanku keluar boleh. Si jenci keluar boleh, kan si pertama gelap. Si pertama dan gula kembali keluar. Mungkin tak jenci boleh, dan gula tak jenci keluar boleh. Ajek tok ajek tok ajek tok. Akhirnya, pas tanda gula malah ekat. Si motor tinggal apa-apa gitu. Malaikat ini Tidak ada ajunan dia pun Allah pun Tidak ada apa-apa pun ten. Nika pun tak masuk Kebudan Allah Ta'ala Saya kepele Nuka ajunan dia pun Allah Penikah terjadinya Tepat ni Tidak asyur Nabi Nuh Alihissalatu wassalam Penikah Napa nya mana Sepasanan Nyabak Perawana Panika sebahnya ke Gunung Judi. Karena itu e capok banjir. Sebah di Mari ngambung-ngambung ke atas. Di budi. Dan surut-surut. Di budi. Ntar ke Gunung Judi. Perawana Nabi lebih Nabi Nobanika. Nabi Nobanika. Nabi Tina juga. Nabi Nobanika. Nabi atas aing panika Nabi Nobanika. 100 sekat hari. 100 sekat hari. 100 hari. Ini kan berarti kan. Napa nyaman na? Pada parah uh, setengah tahun, setengah tahun, seti aing setoran nikah 40 puluh hari, pak puluh hari, pak malam. Saya ke aing aing somber panika sampai kuning, aing ochen mira, Allah Ta'ala panika. Mengucapkan kepada Nabi Nuh La ilaha illallah ilahul al awalin wal akhirin Ula penikah Anasafinah alati man roqibani najah Wa man tak khalafani gharikah Pasir-pasir orang yang saya norok katanku Maka selamat Orang yang tak norok Nika pekal karm Saya masuk katanku Namun orang-orang ahlul ikhlas Orang-orang yang ikhlas-ikhlas Pas Nabi Nuh panikah, entar katas lo tengah, awalokan, ayo, keban-keban kapi, burun alas burun alas kapi, manok-manok kapi, marah entar, norok kapi, ke keperau, senyalamat lagi. Okan hasil akhirnya, panikahnya paringin, selamat Nabi Nuh, sarang setuju, Rombongan Epon dan yang itu di Nya Ashuro. Nah, Kemudian Nabiullo Ibrahim alaihissalatu sallam diangkat sebagai Al Khalil, sebagai kakaknya. Dan Allah Taala juga yang itu alaih sapun Nya Ashuro. Walaupun mungkin nabi, apa siapa beri kerana Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman sampai Elang, pahol wajah, pahol malam Nabi Sulaiman ini ke keilangan. Kehilangan keraton. Nah Ni kan boleh kip oleh tempat ni yang tina. Syuruk. Tempat ni tina syuruk. Saya akan tunjukkan. Nabi Ayub. Nabi Ayub kadintok. di penyakit. Siapa beres. Tempat ni tina syuruk. Nabi Yunus AS. ditangkap tangkap penjara. Dia tak boleh cukup. 40 hari 40 malam. Dia tak boleh cukup. Dia keluar. Selain haju nabi pun Allah. Tempat ni tina syuruk. Nabi Ya'kub sareng Nabi Yusuf e Papesa sareng ajunanipun Allah sampai 40 tahun abida pesa bahkan berdesa deki bedung 40 tahun kemudian e Papolong boleh tepat ning dina Nabi Isa alaihi salatu Salam dilahirkan ning dina Allah Subhanahu Ngangkat Nabi Isa de ke langit juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam rajji Sayyidah Khadijah ning dina Asyura Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi kolam ning itina asyura Nabi Adam ban sidahwa diciptakan sareng ajunanipun Allah itina asyura Nabi Adam sareng sidahwa nika ning itina asyura bahkan pada saat tabuqi Sari kata ini kerja yang tidak boki berusia ada bukir ketika itu. Jamah yang muliakan Allah SWT mengenai kutaman-kutaman yang tidak Kento, kentuh, cukup, banyak. Muka-muka saus, kita pernikah, sehingga mana bisa muli kita asuro syuruh, pernikah. Di paling tidak, kita akan dintuh Kenapa yang mana, melakukannya Kekuatan diantara banyak Kelakuan-kelakuan yang biasa melakukannya Dan kita tidak syuruh Ini kita lakukannya Termasuk sedekah Berdua orang yang sedekah Petong dirham Ternyata di buku di depan ini kepasangan Kantean saya budirham serang ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala Dibuudina ditambahkan oleh petong-petong E Budirham Dan seterusnya dan seterusnya Bapun lelaku wakil kada Mengenai keutamaan sejelas pun ini kepaleng Benyan belisan dia ajunan ini pun Allah kulaku Dan ini kiamat sama rena kita pun dapat dekat ini kiamat Pakai ketina akhirat deket jelas begal ngoleh dekat keutamaan keutamaan epon para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahuwataala kerana sekarang di jadi bulakhirah baca kelopain apa-apa pun mahu surat ikhlas saya bukalah, pasti mahu surat ikhlas saya bukalah pasai pernyuunan dek ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Karen akhir yang kelaban bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ibn Abdullah alqaimi bihuquqillah ma daqat illa, illa farajah Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad salat amdin kullat hela tu wa rasulullah wasilatu bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana ya mujib ya hadirin ya ayy Habib Sekali lagi bahwa uh, santunan anak yatim Pondok Al-Bustan yang sedianya dilaksanakan uh, Pokol sangat pagi tapi ditunda Dekat lastare zuhur awal. Ditunda duhur awal. Uh, sekarang di pengumuman jadi tak langkung, tidak kasih ampun lah oning, sangat ini tunda, sehingga bisa e pengireng, tidak apa namanya mana, tidak kesantunan lagi pagi di dekat Tibi, ini yundur ke tuhur awal. Sekarang itu pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.